bagus Jil Ayolah lagi Lan kakinya Lan lihat depan jangan lihat kanan lagi Lan kakinya kuat lagi Lan cepat lagi tangannya lurus Lan tangannya lurus Lan gak lihat belakang Wah, wow, enggak kuat. Masih kuat enggak, Ding? Masih kuat enggak?